Baiklah para sahabat yang selalu manapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bagaimana akan memberikan informasi menarik nih para sahabat ya Alhamdulillah Tentunya kita semua sudah memasuki hari kedua bulan suci ramadhan Mudah-mudahan semakin semangat untuk beribadah para ya Dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan kebahagiaan Amin Ya Rabbal Alamin kita lihat para sahabat ke kabar pertama Ini ada momen spesial nih Saat momen ketika Leslar ini buka bersama Di hari pertama Masya Allah Tuh Bapak Bilar lagi nyuapin lintar ya <laughs> So cute banget Masya Allah Let's kejaran nurut aja lagi Katanya tuh aduh Masya Allah banget ya Memang tentunya idol kesayangan selalu sedia membuat kita bahagia Mudah-mudahan kekompakan dari tim Leslar Entertainment juga tetap solid untuk selalu menjaga, selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya Dan berikutnya persahabat kita lihat Ini ada momen yang tentunya membuat kita ketawa ngakak juga persahabat ya Tak hanya Baby BBL saja yang lagi ruas Ternyata Bapak Bilar juga saat Endorse iklan persahabat ya ini tentunya ruas juga seperti abang El. <girly> ini sih cute banget Masya Allah Ternyata dibalik layar syuting endorse-nya Papa Bilar Ini tak semulus yang dibayangkan persahabat ya Beginilah dibalik syuting endorse nggak semua bisa berjalan mulus Tetap kita doakan yang terbaik Semoga selalu diberikan kemudahan Selalu diberikan kelancaran untuk idola kesayangan kita Momen ini pun kembali oleh Agung Lesti tim. Ada kalimat caption yang dituliskan di postingan ini WKWK, Pak Bos rewes. Beginilah di balik syuting endorse, gak semua bisa berjalan mulus Untung kakak kena Pak Bos, kalau sampai kena bisa dipecat gue katanya Aduh, Masya Allah banget ya Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu diberikan perlindungan dari orang-orang yang tidak baik. Selanjutnya kita lihat persahabat Aduh, Masya Allah banget ya Ada postingan Bunda Lesti bareng Irfan Di hari kedua Di acara Aksi Indonesia 2022 di Indosiar Bunda Lesti kejora menjadi host ya Yang tentunya membuat kita semakin bangga Siapa nih yang sedang melihat penampilan idola kita Pastinya dibuat bahagia sekali ya Sahurnya ditemenin oleh Bunda Lesti Si cantik, si multi talenta Masya Allah, luar biasa Dan kita lihat juga Pestingan dari kawan potret Masya Allah Bunda Lesti memang cantik banget Dan luar biasa Dan kita lihat ini para sahabatnya Bunda Lesti Bersama Batavia Dancer Aduh ini sih cute banget nih ya Bunda Lesti semoga selalu sehat Dan semakin banyak doa Serta support yang diberikan Kita lihat juga persahabat Ada special moment nih Momen Bunda Lesti saat nyanyi lagu Lentera Ini sih luar biasa Persahabat ya suara Jangan diragukan lagi, karena kualitas suara tetap terjaga dengan baik, selalu konsisten membuat kita semakin merinding dibuat. Bunda Lesti Kejora saat menyanyikan sebuah lagu, masya Allah, semoga semakin banyak karya-karya idola kita juga yang diminati oleh banyak orang. Selanjutnya, persahabat kita lihat juga, ini ada momen spesial nih untuk kita semua masih di acara aksi Indonesia 2022. Ternyata persahabat, ya sebelum Bunda Lesti ke acara aksi, Papa Bilar menitipkan pesan ya untuk menjaga hati dan matanya Bunda Lesti Aduh Masya Allah banget persahabat ya pesan kakak Bilar Ini harus jaga mata dan hati itu persahabat ya Ini disampaikan langsung ya oleh Bunda Lesti ke Kejiora saat di acara aksi Ternyata Papa Bilar Ini juga was-was dengan Lesti Kejiora ya Aduh takut banget ya Papa Bilar Masya Allah kita tentunya selalu mendoakan yang terbaik rumah tangga Leslar, semoga langgeng bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang ingin selalu berniat tidak baik. Dan kita lihat juga persahabat di kolom komentar, banyak juga nih tanggapan yang diberikan, yakni dari akun DNA Kurniati mengatakan, Takut juga si kakak, tenang pak bos, cuma pak bos yang ada di hati Bu bos tuh persahabat ya. Untuk Papa Bilar tenang aja Karena di hatinya Bunda Lesti Itu ada seorang Rizky Bilar Masya Allah banget ya Dan kita lihat juga bersahabat Ke komentar berikutnya Dari akun hijau mawar hijau Hijau mengatakan Tuh Kang Bucin sudah pesen Bunda El, istri soleha pasti jaga hati buat suami idaman Dikaris bawah juga persahabat ya karena Bunda Lesti Ini adalah istri yang soleha yang bisa menjaga hati dan matanya Selanjutnya persahabat Masih di momen acara aksi Indonesia kita dibuat bangga juga bersahabat ya saat Bunda Lesti menyanyikan lagu Sunda bersama salah satu peserta dari Tasik Malaya yakni Iqbal dan tentu persahabat Bunda Lesti ini mendapatkan applause atau tepuk tangan dari Ustaz Solmet coba kita lihat bersahabat ya saat Bunda Lesti bernyanyi Ustaz Solmet Tentunya spontan memberikan tepuk tangan tuh Perhatikan Masya Allah semakin kagum Semakin bangga dengan suara idola kesayangan kita Masya Allah banget ya Sedikit tetapi berasa banget nih suara Bunda Lesti Kejora ke hati para juri Semoga para sahabat tetap konsisten Dan mudah-mudahan semakin banyak karya-karya yang dikeluarkan oleh Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya, persahabat, kita mampir ke akun Instagram Leslar Entertainment. ramadan with Leslar, tanya Leslar, yuk, tuh persahabat ya, makin dekat sama keluarga Leslar. Selama bulan ramadan yuk bareng-bareng kita kepoin Les Kejora Dan Rizky Bilar di ramadan with Leslar, jangan sampai ketinggalan tiap episodenya. Yuk! Nyalain lonceng notifikasi soalnya bakal ada bagi-bagi THR di episode terakhir. Tuh bersahabat bakal ada bagi-bagi THR ya dari Lester. Semoga acara program terbaru, idola kita selalu berjalan dengan lancar. Amin. Kita masih menunggu kabar baik serta kejutan bahagia selanjutnya. total stay tune dan buat channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian setelah berkomentar? Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.